Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Rahayu satu umat nirbisikama. Alhamdulillahirobil alamin. wassalamu ala asrofil anbiyai wal musalin. wa ala alihi washihi.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 Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Alaihi Wasallam yang menuntun kita berjalan yang benar aman serta parokah apa kabar para subscribers di channel SPB TV kami doakan atas kelancaran rezekinya yang parokah dan bagi kalian yang baru channel ini jangan lupa untuk Agar tidak ketinggalan informasi lainnya, dan kami harapkan kalian menyimak sampai habis penjelasan kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi yang lainnya, silakan membagikannya ke sosial media kalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang akibat kematian. Kematian itu ditelah lenyap atau musnahnya seseorang dan sudah tidak ada lagi peristiwa setelah itu. Namun kematian di sini ialah terbitnya roh dan jasad atau badan seseorang dan akan terjadi pada suatu atau keadaan yang lain lagi. Hal itu menurut dari pernyataan para ulama yang kami ketahui. Dimana maksud dari berganti pada suatu keadaan yang lain itu ialah. suatu tempat yang lain yang mana mati itu merupakan salah satu dari musibah yang paling besar. Mati di sini dinamakan dengan sesuatu musibah pertesen ada firman Allah subhanahu wa ta'ala dan terdapat di dalam surat Al Maidah ayat 106 dimana artinya ialah lalu kami pimpah bahaya musibah kematian lupa atau mati dalam menghadapi kematian itu merupakan Hal yang lebih dahsyat dari kematian itu sendiri, sedikit serta berpaling mengingat kematian dan juga meninggalkan amal soleh, di mana amal tersebut merupakan suatu bekal bagi kita setelah kita mati hatinya. Disamping juga di dalam kematian itu telah menyelipkan sebuah pesan juga pelajaran bagi mereka yang berpikir. Demikian itu adalah perkataan dari para ulama yang kami ketahui. Akan tetapi juga telah dikisahkan di dalam suatu riwayat di mana telah bersabda Rasulullah SAW bagi berikut. Kalau saja mati itu akan diketahui oleh hewan-hewan, maka dirimu itu tidak mengenal makanan yang dapat membuat gemuk dirimu. Di dalam nawaitir al-ushul telah diriwayatkan oleh al-firnisi al-hakim Abu Abdullah bahwa kepada Hawa Nabi Adam telah memberitahukan mengenai kematian anaknya, kemudian berkatalah dia. Wai Hawa Anakmu telah meninggal dunia Lalu pertanyaan Hawa Apa maksudnya meninggal itu? Berkatalah Adam Meninggal dunia itu tidak makan, minum, tidak tidur dan juga tidak berdiri Akhirnya Hawa setih dan menangis setelah mendengarkan penjelasan dari Adam tersebut kembali berkata kepada hal, engkau dan anak perempuannya berhak untuk menangis, tetapi aku dan anak lelakiku tidak berhak untuk menangisinya. Juga untuk mengakhiri pembahasan ini akan di ketengahkan sebuah kisah. Dan sedang lilin untanya yang sudah mati, di mana unta itu dipuji-pujinya serta dia memikirkan akan untanya, gerangan apa terjadi pada untanya tersebut. Maka berkatalah dia kepada untanya, "Mengapa engkau tidak bangun? Padahal, padahal masih sembuh dan bagus. Apa yang menimpam?" Gerakanmu telah ditahan siap Dan dirimu Akan dibangkitkan oleh siap Maka tak lama setelah itu Unta itu akhirnya ditinggalkan oleh Arab Padui itu Sebab untanya telah mati Dan dengan rasa heran Seorang Arab Padui itu Memikirkan akan keadaan Unta itu Seakan-akan ia belumlah sadar dan tak rela jika semua itu adalah kehendak dan juga takut dari Allah SWT. Semua itu adalah kita jadikan sebagai pelajaran mengenai kematian, sebab yang namanya kematian itu telah memandang kuih. hartawan, atau juga yang ia miliki badan yang kekar, kuat. Juga dari kalangan orang yang paling jahat sekalipun Jika sudah tiba waktunya Maka kematian itu akan berat juga Tanpa ada yang dapat menghalanginya Juga tidak dapat dimajukan atau diundurkan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 bahayu sakun tumati milking sabi kolam